Informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini, tentunya, Bang Min akan memberikan informasi menarik dan terbaru di Persahabat. Ya, pertama, kita lihat ada momen spesial banget di Persahabat, ya. ketika live Instagram semalam. Ini ada momen yang terlalu cute banget nih Dedek Lesti ketika meminta kepada kakak Rizky Bilar Inilah cara Dedek Lesti Papa minta dong aku Masya Allah Dengan sentuh pipi kakak Bilar dengan manjanya Persahabat ya imut dan cute banget persahabat ya Luar biasa vitamin pagi membuat kita semakin bahagia dan semangat nih selalu mendukung Idola sayangan kita Unggan ini diripos kembali oleh akun Reina Melia Putri underscore Lesla Ada kalimat caption yang dituliskan Kalau dedekkan imut ya Minta ke suami kita lihatnya gemes Masya Allah <laughs> Doakan yang terbaik Mudah-mudahan semua lancar Dan semua disuksesan untuk acara-acara Dari Lesti dan kakak Rizky Pilar. Dan kita lihat juga kunggam berikutnya kita mendapat bocoran nih persahabat ya dari Papa Daniel ketika diwawancara persahabat di Intens menyampaikan untuk tempat lokasi acara ngunduh mantu persahabat ya Kata Papa Daniel menyampaikan dengan tegas jadi di Palembang tuh persahabat ya Tadinya mau di Medan tetapi PPKM tentu ngambil yang aman-aman aja persahabat ya Akan diadakan di kota Palembang sudah fix, kata pepadaan persahabat ya Bismillah, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. ya Robbal 'alamin, kita lihat persahabatnya unggahan ini diposting oleh akun Leslar Lovers, amicus Ada sebuah banyak sekali komentar yang dituliskan dari akun Instagram. Mami DJ Underscore mengatakan Semoga dilancarkan niat Maksudnya amin Doakan yang ya Yang terbaik untuk pelancaran Acara Munduh Mantu Lesti dan Kakak Rizki bila Dan kita lihat persahabat ya info jadwalnya Di ANTV Hari Minggu tanggal 5 September Jangan sampai lupa dicatat tentu Hari dan tanggalnya Hari Minggu tanggal 5 September kita akan menyaksikan acara Ngunduh Mantu, Dede Hulasti, dan Kakak Yang pertama, para sahabat, ya Hajatan sukses menuju cinta abadi Karena hari Minggu itu ada tiga acara, para sahabat, ya Dan tentunya dibagi kembali nih Dalam tiga sesi acara Yang kedua adalah hajatan sukses Leslar, Ngunduh Mantu Dan acara yang ketiga adalah Hajatan sukses Leslar, Babaku Babaki, para sahabat, ya Wow satu hari, tiga acara full di Antv. Kita akan bersama-sama menyaksikan acara yang paling spesial dalam pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Info ini kita juga dapatkan dari akun polisi Selari Lari Persahabat ada kalimat caption yang dituliskan, Oh, syarat tanggal dan jamnya say manja, wow, <laughs> ulala banget nih sahabat ya kita lihat ada banyak sekali komentar juga yang diberikan dari. Para fans Les Lalovers, yakni dari akun Revalia underscore Salsabila underscore Putri mengatakan Bismillah acaranya mereka dilancarkan dan semoga Antv bisa juga masuk 10 besar seperti ikan terbang Amin doakan selalu terbaik nih untuk acara-acara Les dan Rizky Pilar. selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun Rahayu .ris. Mengatakan dalam kolom komentar Suka pengen buru-buru hari Minggu Kalau kata Pak Su Nyenengin istri itu gampang Cukup suruh nonton Leslar aja Udah bahagia Masya Allah <S2insi> Doakan selain terbaik persahabat ya untuk Lesti dan Bilar Mudah-mudahan Semuanya berjalan dengan lancar Mulus dan tentunya Tidak ada satu hal apapun Yang menghalangi amin Doakan selain terbaik persahabat ya dan untuk kabar berikutnya kita lihat juga masih di akun Instagram yang sama Bu Pol persahabatnya memposting sebuah unggahan terbaru nih Alhamdulillah rendang buatan Umi Rosmala Dewi ibunda kakak Rizky Bilar ini udah sampai di New York persahabatnya masya Allah dan langsung diterima oleh Pak Konjen Pak Arif Isayman luar biasa. Masya Allah Tabarakallah Dan ucapan terima kasih diberikan oleh Pak Konjen Kepada Ibu Rosmala Dewi Dan tentunya untuk Leslar Pak sahabat ya ditunggu di New York Kata Pak Ariefi Saiman Dan mudah-mudahan rumah tangga Leslar Diberikan kebahagiaan Amin, itulah doa yang terbaik di sahabat ya, diucapkan, disampaikan Diberikan dari Pak Ariefi Saiman Sebagai Konjen RI Di New York untuk Lesti dan Rizky Bilar ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh polisi leslar persahabat ya Kita lihat di sini, polisi mengatakan rendangnya Iboros Maladewi go internasional. Sun anunya kita go internasional juga, cus semangat. Masya Allah, ya tabarakallah. Ditunggu, tentunya Dedek Lesti dan Kakak Bilar ke New York pasnya seru banget. Apalagi disuruh mampir langsung ke kopi dangdut, sahabat ya. Wow, pastinya tentunya go internasional. Dan kita lihat juga persahabat ya, dalam postingan ini banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun Instagram. Finjaya ACC mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa, positif banget komentarnya persahabatnya, selalu dukung, selalu support yang terbaik untuk idola kita, Leslie dan Rizky Bilar. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Mudah-mudahan ada vitamin bahagia hingga cidukan manja dari pengantin baru. Pagi hari ini tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.